Terima kasih telah klik video ini tapi jangan lupa guys jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel. Ini terus untuk upload hampir setiap hari. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton enjoy.